amalan Untuk melunaskan hutang Ya kan Ini kan banyak orang punya hutang sekarang ini Saya kalau pengajian Sudah mendoakan semoga Hutangnya lunas Itu aminnya insya Allah paling keras Dibanding masuk surga Lebih keras hutangnya lunas biasanya nah, Jadi Kalau masalah hutang Itu ada hadisnya Saya ajarin kalimat Yang mana Rasul Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat tersebut kan dikatakan bahkan seandainya hutangmu itu sebesar gunung Jabal Sobir itu gunung yang ada di Yaman, maka Allah s.w.t. akan menjadikan hutangmu itu lunas